warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4 semuanya Sehat semuanya kan? Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar Al-Islam Tentang sifat-sifat Allah Perhatikan ya penjelasan dari ustazah. Sifat-sifat Allah yang nomor 4 adalah Al-Baqo sifat Allah al-baqa artinya yang maha kekal beda dengan makhluknya yang mempunyai sifat fana artinya binasa Allah adalah zat yang maha kekal tidak dapat binasa dia tidak berawal dan tidak berakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه Lahul hukmu wa turja'un Yang artinya Janganlah kamu sembah di samping Atau menyembah Allah Tuhan apapun yang lain Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Tiap-tiap sesuatu pasti binasa Kecuali Allah Baginya lah segala penentuan Dan hanya kepada Nyala kamu dikembalikan Surat Al-Qasos ayat 88 Sifat-sifat Allah yang nomor 5 adalah Al-Qadim Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadim artinya Maha Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala maha dahulu, tidak ada yang mendahului. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Karena Allah adalah Al-Khaliq, maka tidak ada yang mendahuluinya. Nah, anak-anak itu tadi penjelasan dari sifat-sifat Allah. Sebelum Ustazah akhiri, jangan lupa yang pertama salat lima waktu, yang kedua belajar setiap hari, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat membantu orang tua dan yang kelima jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.